Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku hexne Pada kesempatan kali ini, aku ingin membaca komentar dari kalian Dan komentarnya seperti ini Kamu tidak akan bisa dan kamu tidak akan mampu untuk membeli webcam Dan lihat satu saya sekarang, ada 350.200 rupiah Dan sekarang saya akan periksa harga webcam Kesatu, Webcam Rexus Kedua, Webcam Behalf Jadi kesimpulannya, bukan aku tidak mampu Melainkan, aku belum mampu untuk membeli webcam dengan harga satu juta ke atas